Oke selamat datang kembali di channel ini dan kita sekarang akan membuat project baru Oke langsung saja jangan, kita perlu berlama-lama Langsung kita akan buat folder baru Saya naruhnya disini Nah yang akan kita buat adalah web aplikasi kasir Jadi, semacam aplikasi untuk kasir tapi bentuknya adalah website oke okay, dan ini akan saya namai dengan web apps kasir mungkin seperti ini nah di dalamnya saya akan buat dua folder yaitu yang pertama untuk back end nya yang kedua adalah untuk front end nya nah di dalam folder back end saya akan gunakan Laravel jadi saya akan menginisialisasi Laravel menggunakan perintah composer create uh, project. Laravel slash Laravel titik. Oke, okay, ini untuk, untuk back-end-nya dan untuk front-end-nya saya akan gunakan react. Jadi, saya akan buka terminal di sini, kemudian saya akan tuliskan perintah npm uh, sorry npx create react app titik oke okay, dan di sini ternyata saya belum install npm saya akan install saya akan gunakan nvm untuk untuk memilih versi npm saya akan install nvm dulu dan saya akan masuk ke kitabnya. Kemudian, di sini nanti akan ada perintah untuk instalasi, installing and update. Ini di sini, nah, ini copy saja dan paste ke terminal. Dan ini butuh URL, jadi diinstal install saja. Okay, Proses download dan langsung di Oke, okay, saya akan cek untuk Laravel. Oh, ternyata untuk Laravel ternyata belum selesai juga. Oke, okay, langsung perintah untuk install nvm VM. Oke, okay, selesai coba nvm uh, not found saya akan exit dulu saya masuk lagi coba nvm oke okay. nvm sudah terinstall saya akan install nvm yang versi yang stabil berapa ya coba saya cek nvm stable oke okay. sini uh, maaf untuk node.js nya yang maksudnya node.js tab karena npm akan otomatis update oke okay. lts nya 14 saya akan install versi berarti 14,0 apakah berhasil di dan ini proses downloading untuk node.js oke okay. cek some match ada saya akan gunakan yang versi 14 sebagai defaultnya yang akan nvm use 14 dan oke okay, selesai maka saya harusnya bisa nah ini bisa mengeksursi npm oke okay, kita akan ulangi ke folder front end. kemudian saya buka terminal saya akan ketikan npx create react tidak Dan proses berjalan. Oke, okay, dan di sebelah ini untuk backend-nya uh, sudah selesai install. Saya akan coba jalankan PHP artisan serve. Oke, okay, dan ini started dan bisa dicek di menggunakan Chrome ke localhost 28000 dan berhasil oke okay, dan untuk uh, untuk frontend nya masih loading oke okay, sambil menunggu saya akan masukkan uh, back nya ke apa namanya web server. Jadi web server di sini saya akan gunakan LightSpeed untuk backend-nya. Oke, okay. ini saya close dulu untuk development environmentnya uh, servernya. Okay, saya akan menuju ke LightSpeed yaitu menuju ke localhost dan di sini nanti username. Ini masukkan. Okay, masih salah. Dan saya akan ke virtual host. Oke, okay, saya tambah untuk kasir onscore PN Oke, okay, untuk ini virtual host root -nya, server config filenya pakai ini. oke okay, ini dia semua untuk restrain sama enable script kemudian save dan create config kemudian save lagi setelah itu view kemudian ke general lalu ini ada dokumen root itu akan diarahkan ke folder project jadi tadi di sini backend nah ini saya akan copy semuanya ke sini ini compression, yes, ini geolocation, tidak usah kemudian saya akan langsung menuju rewrite dan ini akan saya onkan semua rewrite on, load from htaccess on oke, okay, save, dan selesai kemudian menuju ke listener dan saya akan tambahkan port baru misalnya uh, ini 17.01, eh sorry ini listener name listener name misalnya kasir underscore backend dan ini ada portnya misalnya 17.01 dan ini terserah kalian mau buat berapa yang penting tidak crash sama aplikasi lain kemudian secure nya di menu saja biar nggak perlu untuk uh, tambahkan sertifikasi kemudian yang sudah dibuat tadi tekan view yaitu tombol kaca pembesar kemudian ini ada host mapping nah ini mapping ke yang virtual host tadi dibuat yaitu kasir underscore backend. Domainnya kasih bintang yaitu semua backend, uh, domain bisa akses. Oke, okay, ini selesai. Kemudian coba di-save dan Oh, tadi sudah di-save, ini tadi di restart. Oke, okay. setelah di restart saya akan coba ke localhost 1701. Oke, okay, dan disini not found karena di sini ada ada index.html atau index.html php saya akan coba satu saja komposer Jason misalnya ini saya akan arahkan ke komposer Jason oke jadi kalau ini terbuka berarti sudah ada di folder ini untuk port 11.01 nya oke selanjutnya saya akan ke uh, publik di sini folder publik Kemudian di sini harusnya ada hati akses. Ini masih hidden. Saya akan show hidden. Uh, ini hati akses. Saya akan edit. Oke. Okay. Yang saya edit adalah saya akan hilangkan untuk redirect ketika ga ada slash. Ketika ada slash di belakang uh, di belakang alamat. Oke. Okay, ini masih proses dan yang akan saya hilangkan yang ini redirect trailing slash if not a folder. karena ini akan membuat uh, redirect ke uh, ada apa ada tambahan publik di sebelumnya endpoint uh, apa URI-nya ini akan saya komen aja oke okay. dan ini selesai setelah itu saya juga akan buat ht access untuk di folder root-nya di sini. Saya akan cari di Google saja. Karena kuncinya Laravel public publik direct. Oke. koneksinya sudah on harusnya. Interrupted iya no internet access saya akan Reconnect ke Wifi lain oke okay, apakah sudah berjalan ini dan ya sudah berjalan saya akan ke sini. Saya akan cek dulu karena tadi disconnect apakah untuk untuk instalasi gagal ternyata tidak. Oke, okay, aman. <tuh> saya akan lanjutkan dan saya akan gunakan yang ini. Ini saya copy dan saya akan paste ke sini. Saya akan buat dokumen baru MT file uh, namanya to access. Kemudian ini saya buka pakai okay. visual studio code kemudian saya akan paste kode-kode tadi ke sini oke okay. ini masih proses dan saya paste oke okay. okay. untuk konfigurasi kurang lebih sudah selesai saya akan coba lagi ke localhost 17.01 masih not found saya akan coba restart untuk servernya oke okay, ini sudah saya restart dan saya akan coba lagi 17.01 nya dan oke okay, sudah masuk ke Laravel dan inisialisasi backend sudah selesai selanjutnya saya akan konfigurasi untuk ignore nya ini saya akan coba buka dan di sini ada banyak folder saya akan tambahkan .htaccess karena setiap server tentu saja beda-beda htaccess nya ada yang kadang perlu tambahan jadi akan saya ignore kemudian saya akan ignore lagi cgi bin biasanya di server ada ini kemudian ada ftp kuota Okay, di server asli, kadang ada untuk FCB kota dan lain sebagainya. Oke, okay, ini kurang lebih begini selesai. Dan karena HT Access saya hilangkan, saya akan buat untuk example-nya. Ini saya akan copy, kemudian saya rename HT Access. Dot example ya, ini untuk... untuk Uh, contoh ketika ini sudah diupload ke server jadi htaccess example bisa dikopikan dan ditambahkan ke htaccess yang ada di server lalu saya akan ke, ke folder publik sama seperti tadi, htaccess saya copy dan saya akan kasih nama htaccess.example oke, okay, dan ini sudah selesai, terakhir saya akan commit untuk untuk ini inisialisasinya ke git oke okay, saya akan inisiasi git init oke okay, inisialis nah itu kemudian saya akan add semuanya dan saya commit dengan message initialis okay, akan saya besarkan dikit inisialis project oke okay dan selesai oke okay, saya akan exit Oke, okay, saya akan cek untuk yang front-end ini masih proses instalasi oke okay, dan ini sudah selesai saya akan tes untuk front-end dengan ketikan npm start dan ini proses untuk pembuatan server development dan ini tidak saya masukkan ke light speed ya, agar development enak kalau di uh, di servernya itu react. karena support untuk live update Yaitu ketika coding diganti dia akan langsung update Ini masih starting, ditunggu saja. Dan untuk yang di sini kayaknya tidak ber, banyak yang perlu diubah. Mungkin ini in aslinya sih ini akan nanti akan diignore di, di Oke, okay. dan ini sudah berhasil terbuka untuk riaknya. Nah ini ada logo riak yang berputar. Oke, okay. jadi untuk front end selesai dan ini saya akan tutup untuk servernya ini exit kemudian ini exit juga saya akan uh, edit sedikit untuk kita dan saya akan tambahkan excellent cache excellent cache dan disini dot ini saya copy saja agar tidak salah saya paste ke sini oke okay. dan setelah itu saya akan Uh, melakukan komit untuk pertama kali saya akan cek dulu kitnya apakah sudah ada oke okay, kit sudah ada dan saya akan add semua dan oke okay, dan saya akan komit kalau di log ini pasti awalnya ada ini initialize project jadi mungkin saya akan uh, beri message update gitignor ignore as uh, clean oke okay, dan sampai sini sepertinya sudah selesai untuk proses inisialisasi dan saya akan tutup videonya sampai sini dulu dan kita bertemu lagi di video selanjutnya